Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Alladzi ja'ala al, al wa rahmatan lil mukminin Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'ad ba al-muhtaram bahan janepun ayih haji na'wawi umar sekelwargi qabilallah wa syukrohum wa hafidhahum wa ra'ahum wa adama fi azihim. tumateng poro sedulur duriyah yang kulah hormati ini pakubu tak ini pakubu masker kita mencub mesem pada bahan Poro wali khutimin, hadirin hadirat, nggak pula hormati. Alhamdulillah, hataman Quran daluniki tak dek tak dek. Sebab pakai peraturan, tapi angel dilakonane. Jadi niat-niat isun distancing, niat isun jaga jarak. Jaga jarak, Bapak-Bapak. Para rahum, hormati. Pertama, Kula Porowali Hotimin. Muji syukur datang Allah swt. Siji, dua bocah, dua anak kata Quran Angel, angel, dua anak kata Quran Angel. Apa sih Allah dalam Alquran paduan baik. Milih. Sini kira Pak, ini Gusti Allah Sapa, Milih. Sebagaimana Gusti Allah milih sing Alquran Al-Quran siapa? Nabi, pirang-pirang Nabi. Menusa, pirang-pirang, menusa, sing dipilih Allah menerima Al-Quran, kanjing Nabi. Malaikat, pirang-pirang malaikat, sing dipilih Allah untuk membawa Al-Quran, Malaikat Jibril. Negara, pirang-pirang negara, sing dipilih untuk diturunkannya Al-Quran, Mekah. Bulan pirang-pirang bulan sing dipilih kanggo tekai Al-Qur'an, bulan Ramadan. Lah ini pilihan, ndak semuanya. betul-betul betul-betul gampang lah, gampang. Tidak mesti. Apa manin dikaitkan bahwa yang namanya Al-Qur'an adalah hudan. Alif lam mim. Zalikal kita roib fi hudan. Hudan ail hidayah hidayah nikuh apa jergus ya Allah betul sangat diproses olehku kita nggak bisa mulane iyyadillahi majasya wa yudilu majasya Allah ngupai hudan kepada yang dikehendaki oleh Allah ngupai bolal demikian pula <tuh> maknane mangga para wali murid para wali santri kulaaturi syukuran sing temenan syukur aja padu alhamdulillah enggak alhamdulillah siya mau catol es kayak pak alhamdulillah syukuran <tuh> Alhamdulillah sing jerawat pesan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Napa Mali Al-Quran dari sumber agama sedangkan jari hadith Mayuridillahu bi-khairan yufakih hufiddin sapa baik wong kapan jari gusti Allah dikehendaki bagus maka wong mau ditakdirkan Allah gelem mendalami agama Kapan jare gusti Allah bocah kuku bagus? Iku Allah nak tirakan bocah kunku gelem mendalami agama. Gelem belajar Al-Quran, gelem belajar kitab, gelem ngaji, gelem wiridan. Iku berarti jare gusti Allah bagus. Kapanan jare gusti Allah beresah? Allah beli bakal nak tirakan bocah kun. gelem belajar agama. tabok tabokana, tangisana, cung ngaji Al-Quran. Masa gelem. Cuma ngaji masa gelma Tangisana masa gelemah Nah, oleh karena itu langsung malih syukuran bocah gelem ngaji Al-Qur'an sampai hatam Bokasi buhatam pilih Kaping kali syukuran singulangi di no, Sanadin Nopasanadin Sing Singulangi langsung Kiai Nawawi Putra Kiai Umar Kulai yang pulang Quran Kabila melangkur Quran, tapi di puterannya, paham dan di puterannya lah, niki keinaoi putra, kit atul lam, patratan dam, potongan, potongan daging yang bahagia Umar, nah niki, niki betul-betul muter mumpung masih menangi mumpung masih menangi niki, sebab singarane, <laughs> singarane anak, pak beli kayak ponakan, uang tongak, anak ponakan, kan tongak, nang nang, nemen di, nemen di. Kaya mau ah, anak pola kasih bakal kayak diingat dong, anak sultan. Tapi anak melet turu tangi turu gali anak. Nah, niki, niki mulane paling mulia, sangat mulia adalah putra-putri, putra, putra panjenengan, ngaos langsung datang Kiai Nawawi. Kantun panjenengan, syukur karo Allah sekaligus dongak menang. Moga-moga Kiai Nawawi khususnya setelah 700 keluarga pesan keempat pun panjangkan umure, Amin. dipun paling sehat, akal Sehat laka duite gue. Nah, ini. Perorangan enggak gula meyakinkan tentang Alquran. Alquran luar biasa, langka. Tidak ada kitab di dalam dunia ini yang diawali dengan perintah. Ayo, kitab apa, buku apa, tulisan apa yang awalnya Iqra yang awalnya bacalah, gak ada, gak ada itu hanya Al-Quran. Bacalah, pinterlah ngaji ya. Kan itu, ulane, para santri. kadang-kadang, kadang-kadang ya. Apa sih mondoku nyateng ngajiku, ngilang nang kebodohan ya. Masa balik balik Tambah lawas, tambah bodoh soalnya. Masa balik balika balik-balikah? Oh, nang takus, jadi peribadi niatnya wong ngaji, niatnya wong ngaji pertama manut perintahnya gusti, karena Allah perintah ikroh bacalah ngajilah pinterlah berfasapatlah itu Jadi bis enak wong ngaji niatnya apa? Manut perintahnya gusti, Allah konsep Al Quran luar biasa. Quran itu disebut Hudan lil muttaqin. Hidayah petunjuk bagi orang yang ingin jadi orang takwa. Banyak orang mengatakan takwa, takwa kita tingkatkan iman dan takwa. Bagaimana itu takwa? Takwa tanpa Al-Quran. Bohong, ulangi takwa tanpa Al-Quran. Bohong, Allah yang mengatakan: "Hudan lil muttaqin itu Al-Quran, dalilal kita bularyi bafi hudan lil muttaqin." dados wong kang wis ngaji Al-Qur'an gadai dzarratun min dzarrati min dzarrati takwa ada ada ada zarah ana cukulane kari di ditumbuhakne ta beliau kari digol diopeni di ta beliau ora raweh kulo meliake kedua Al-Qur'an adalah kalamullah kalam Allah Allah Maha Suci, maka Al-Quran suci alias Wong wongkang bisa ngaji Al-Quran. Anak kesucian kesucianku aku Ini apa kesucian? Aku aneh. Ning roh Tegese, Wong kang dua Al-Quran roh. Itu nih, kikang bakal. Dia Gusti Allah, artinya urip roh. Allah dawakan wa'idh akhada rabbuka min bani adama min zuhurihim dhu durriyatahum wa asyadahum ala anfusihim alastubi rabbikum kolubala Allah gawe nabi adam sawi digawe Allah ngongkon malaikat jibril jibril usapan gigire adam diusap bareng diusap brul anak putu ni adam metu sing gigire nabi adam masih rupa roh jadi anak putu metuwe sing gigire nabi adam turunan niku anak ini Nabi Adam turunan iku anak ini wong lanang, wong wadon Embok, bidwe turunan, tugasnya wong wadon mungang germi baik tapi sing turunan bapak, bukti nih kapan anaknya gede anak, a, arane anak digandingnya karo bapak tak karo mbok karo bapak, nawawi umar mustafa, akil, Said, akil, mboknya kula ngeden dikejagan, bilokan disebut-sebut nah Ini gue arti, ini turunan itu waktu tua, anak itu kayak wang tua embok ketupan apa ya? mane, <tapik> Tapi peranan bok luar biasa Luar biasa bon, Masul malik Sawi si anak putu Nabi Adam Niku metu Nabi Adam lupa roh, lajeng allah takon <tip> Roh alas tubirobbikum Bukankah aku ini Tuhan kamu Isun pengairan kan atau makinnya, isun pengiraan-ira duduk Roh jawab Kalu bala Ngi gusti, sampian pengiraan kula Sampian im, kula iman Sampian pengiraan kula Kula iman, ayo kita uraikan Allah takone ning roh Allah ora takon ning jasan Berarti yang punya Interaksi dengan Allah adalah Ruh Kalipan Allah takone ning roh orang takone ning jasad Takone ning roh Berarti kan duwe kontak karo Allah Adalah roh Allah maha suci Berarti kontaknya kontak suci Kalau kontak suci roh suci Kontaknya dengan Al-Quran Maka ketika ada Al-Quran Itu kesucian rohani Kula karo urip urip. Alhamdulillah ngomong Urib urip. mbak kalim besok dipun atur Gusti Allah uripe roh uripe iman uripe Al-Quran liane mahalat semuanya habis semuanya hilang tanpa Al-Quran oh, terakhir ibu-ibu mangga si tua-tua dua ya jam maca Quran dua ya 24 jam kira-kira maca Qurannya pirang jam Wow Yambu hari setengah jam sih, setengah jam baik sanggup? Seberapa jam seberapa jam sanggup? beli so HP jadi jam-jaman jar sepa temen. Wis pades 10 menit baik Dari 24 jam miliya waktuin. Apakah subuh, apa atau maghrib apa tos asar, apa jar sampean. Tapi isti istiqomah terus, galuh anak apa buah anak apa, putu nangis mantu apa itu muncul jam kwen deres Quran aris istiqomah kapan istiqomah was jarak keterangan kitab sapa wonge istiqomah maka Allahu hak kokolahu musoh Quran nafil kubri kapan wong hafam Quran dong enapa wafil kubri munisa ya Allah gusti kulan jaluk Qur'an dadi rekulan kulani kuburan dan gua dikuburannya kayak Qur'an ya takonan Wah numpuk aja Qur'an kuburan, beli bukan begitu itu begitu Ana sebagian ulama mengatakan kapan wong istiqomah maca Qur'an Allah dadekaken til ketilawa dadekaken bacaan maut didadekaken malaikat kang baturi sampe kuburan paham hmm. betul? baca aneh tidak deka malaikat kang baturi sampai kuburan jadi baca aneh kang baturi terus tekani kuburan wees baturi kuburan jebol mukarnakir teka jare malaikat kur'ane man antuma sapa. jare mukarnakirnya aisyah sapa isun si berletakon biasa laka sirana sirasi sira sapa sira sapa Isun adalah halakon Allah mintilah watihil Quran. Isun malaikat sih sing sih sing bacaanekin Quran. Sampai napa? Isun mukar nakir. Tugas er, er, er apa? Arpana er, er, er, nakoni. Nakoni apa? Nakoni pangeran ilah siapa? La ilaha illallah, maca Quran gading nama saya takoni pangeran siapa? Wah, tukang, gak pria, galdina, takone, hape, ya, oh tukang gape gading nama saya takoni kitab tuh apa ya apal? Orang saya takon mana? Lih bisa. Saya tugas harus bertanya, harus takon. Ya aku nih Manro buka, siapa Pangeran Wirah? Eh, malaikat Quranik jawab, Allah. Hi, cila menangkapnya aja jawab. Konikin, Isun nak aku nikin begina, Isun dijaluk mbaturi, apapun persoalannya saya harus tahu jawab. bahwa mayat ini harus tenang, harus aman. Beli kenak, mukobakus koni sok siapa mbaturanak. Tapi ya, Shol, Manro buka, siapa Pangeran Wirah? Malaikat Quranik kan ninjicok. Allah konon. Maning maning jawabim, akhirnya malaikat loro lapor karo Gusti Allah, gusti buat penghalang apa? Anak malaikat ngerandubai, sama malaikat apa? Muniye malaikat bacaan Quran, karena uang mau istiqomah maca Quran, aku oh. ya nam, cari gusti Allah, bis tinggalan dia konturu konturu konturu Nah, ini gimana nih apa? Quran bakal nulungi kita, baturi kita, nyenengakan kita nih kuburan, yen istiqomah isti, isti, koma, terakhir, mangga sarang-sarang sengaja, awit mundu kayak Omar, temeriki nama watan mukotima, zamannya kayak Omar, kayak Akil, mukotima, kayak Nawawi gula, maknane supaya sakralisasi Quran tidak hilang, sejak kakek pidato, kesucian Al-Quran nantinya hilang, paham kan? Dan temeriki, mangga diniati tabarruk, tawassul istimak niku sami karoh. Karomaca sama-sama diperintah wa idahku di Alquranu, fathamiu sama-sama perintah Allah. Jadi di sini mangga ngrokokakan Alquran, hati ya krentek. Ya Allah gusti, kula nyuwun kelayan mendengarkan Alquran, nyuwun waras, akai duite selamat dunia akhirat. Misteri lu banyak jalur kayak ya, jaka kayak, waras terus lebakai duite kentek depan sini. Waras akai duite selamat dunia akhirat. Pun dikumabon, kula yakin bahwa dengan melalui Al-Qur'an Allah sampun jaji napa mawet dituruti. La Al-Qur'an syifaan wa terutama syifa, obat, obat tambah, obat yang tidak bisa disebutkan oleh oleh orang akan disebutkan oleh Allah. Corona, corona adalah hal yang tidak bisa kelihatan mata, maka yang bisa mencabutnya adalah yang tidak kelihatan mata. Malam ini baca Al-Qur'an, malam ini tawassul. Daluniki niki Uh, nyuwun karo Allah melalui bacaan dan pendengaran Al-Qur'an nyuwun penyakit ilang kabeh amin nyuwun dipun selamataken sedaya amin dan panjenengan kula aturi monggo sing khusyuk tawassul taqarrub pindah malih kula atas nama kainawawi, matur nuwun raweh ya demikian adanya jejilang kok langka jaga jarak hari pasar jaga jarak beli ayo enak boy yang pondok, jarak, smp, jarak pasar, enak bayar. pak jawab, ya, nyata, pak dia bilang apa pak? kualasamun kontak, samun kontak. pak, insya Allah tidak apa-apa karena internal. ya, ya, ya, internal. tinggal terakhir, pangapunten pilih suguhane ala kadare mau. yang penting, sami samindonga, ikan tuh, nuril Quran, wahudal Quran, wasifahul Quran. Mekaten mugi-mugi kainawi panjang umur fisihah sihah Amin. Dan terakhir moga-moga kainawi enggal duwe putu amin. Waladan sholihan zakaron nathirun barokah salimah jamilah latifah qodilul quran bi karomatihi wa syafaatihi wa izzil quran. Pak apa yang kada matur wallahu ila aqwamitsariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.